Oke, okay, hari ini kita kemana? Kita mau ini dia, ganti oli, eh ganti knalpot, ganti knalpot baru, sama sekalian ganti karet rumah kopling, sekalian ganti oli juga. Ini motor baru beres, baru lagi dicoba dulu sih, enak nggak? Kalau nggak enak, balikin lagi ke bengkelnya, setting lagi. Pakai knalpot. Ini motor keluar dari bengkel, acak-acakan aja. Berapa bulan enggak Dari bulan Maret kalau saya. Berarti berapa bulan tuh? Mulai dari jalur roda depan enggak tahu di mana, lupa naro lagi. Terus apa? Nah, plat nomor depan juga enggak tahu di mana, anjir. Lupa naro lagi. <guluh> ah. Banyak yang hilang aja. sambil kenal fotnya dulu mana ya kemarin bengkelnya teh bengkel langganan cuma pindah daerah Sarijadi bawa abang BJB bang BJB ke bawah itu bang BJB udah lewat oh ini Sarijadi motor Wah, wow, ada susah coy ini pakai Gradle. Tre Jay. Nah, sekarang kita ganti knalpotnya kita liatin. Ini sekarang pakai Norifumi roket 4 nih, cuma yang bad boy edition standar. Ini original bukan yang perbalingganya. Kalau yang perbalingga mah suaranya kaleng. Sekarang kita ganti pakai ini. Kala performance. Ini untuk knalpotnya nih. Harganya berapa ya? 1,1,7 yang end karbon kayak gini nih. Kalau yang end biasa mah 1, berapa gitu, 6 kalau enggak salah. Untuk karakter suaranya mah dia apa ya kalau dibilang teh 11-12 sih, 11-12 sama Norifumi. Baru kali ini nemu kenal pot yang 1 jutaan, tapi karakter suaranya teh 11-12 sama Norifumi. Jadi ngebas di bawah sama di atas gitu. Jadi pas di putaran atasnya, digeber di tuh dia nggak cempreng. Dia kayak ya pokoknya lebih berisi lah suaranya. Ini harganya 1 jutaan dari Kala performance. Hah? Baru deh dia ganti. Yang iya, Ayah, pen apa? Pakunya, mah kirain tu kan -kira. awanu ori coba kita bandingin suaranya eh ini terus dulu cuma dia kalau di motor yang udah Borapan dia suaranya rada beda karena ada karakter dari suara noken asnya kan paling kalau kalian mau denger di suara yang mesin standar mesin air standar bisa cek video unboxingnya di situ ada kita tes suara yang Norifumi terus nanti kita bandingin sama yang Kala ini. Nah ini suara ntar Rumah koplingnya berisik Soalnya karetnya kita ganti Ini suara langsamnya Kita matiin lah, udah dengarkan karakter suaranya kayak gitu. Kalau Norifumi, nanti kita bandingin sama knalpot ini. Pokoknya udah pernah nyobain suaranya itu, sama Norifumi nggak alay gitu. Suaranya lebih berisi lah, padahal knalpotnya cuma 1 jutaan. Knalpot murah, suara berisi gini ya, cuma ini kalau performance. Sekarang kita ini sekalian servis, guys. Ini buat kalian juga yang mau servis motor, daerah buat yang daerah Bandung atau daerah Setiabudi, ini di, di, di daerah Sarjadi, bawahnya bang WJB, ini namanya Sarjadi Motor. tuh, buat kalian yang mau servis, servis motor kalian. Starternya kasar wae. dia starternya kasar nggak tahu kenapa. tuh, udah diganti dinamo starter baru, gear starter baru juga udah diganti, tapi masih kasar. Oke, okay, nanti kita lanjut lagi kalau udah kepasang semua. Atau nanti kalau pas dibongkar kita rekam lah. Oke, okay, jadi ini udah beres. Nih, knalpotnya. Kepasang. Kelihatan enggak? Suaranya ya tadi 11 12 sama Malah ini tadi lebih adem. Nih, kita tes. Oke okay, sekarang kita ke Dago aja lah Tadi mau review di tempat biasa di kampus tutup. Pengen cimotor aja tapi kayak enggak meyakinkan gitu. rada-rada mendung. Soalnya sekarang lagi musim hujan. hujannya tuh terjadwal. paginya panas. nanti siang menjelang sore mulai hujan sampai kadang malam. sampai banjir kan banyak yang banjir di daerah Bandung. udah berapa hari seminggu lebih. banyak apa hujan terus. Bapak yang mau nyuci motor takut nanti hujan ya sebenarnya saya yang sih Maksudnya kondisi eh apa mau di review tapi kotor kayak gini ya kan kotor kayak gini kan seharusnya kan bersih kalau mau di review tuh review knalpot meskipun yang di review penalpot tapi kan motor harus bersih cuma ya kita nyuci besok aja lah nunggu emang sih agak-agak panas cuma kurang yakinkan besok aja baru kita cuci kalau emang besok nggak hujan apa kalau emang hari ini nggak hujan besok kita cuci kita ke sana cari piu Tahu wili-wili sekali lagi di salaranya. Kita putar di bawah. <laughs> Udah lama ga ini. Jangan kan wili latihan aja nggak pernah ya. Nggak pernah latihan, bagaimana mau jago. Soalnya kalau mau latihan tempatnya jauh. Sekali terus kita review kenal potnya ini tadi setting lagi ya, Cunya kayaknya biar ada enak di putaran bawahnya kita setting di bawah situnya tapi tadi ada untungnya juga sih nggak dicuci Soalnya kalau di sini mah pasti tuh pulang pulang-pulang bannya merah semua cuy. kalau di sini mah kita review di sini aja soalnya di tempat biasa tuh ditutup di kampus <laughs> ini standarnya gara-gara dinaikin-naikin sama orang jadinya rada miring. udah tau mas standar custom bukan standar pabrikan tuh mana ada standar custom kuat eh hey, ganteng gini motorain cuh ini keadaan kotor gimana kalau keadaan bersih anjay Oke okay, jadi ini dia knalpotnya nge review pakai HP atau pakai ini aja. Coba kalau pakai HP. Ah terlalu ini cuk, kalau pakai HP mah. pakai ini aja. Oke okay, jadi ini dia knalpotnya. Kala performance. Ini tipe zero yang end cap karbon. Untuk kalau ini tuh yang untuk bore up 200. Itu karena kelihatan kan pipanya ke depan apa besar. Ada juga yang untuk tipe standar standar bore up sama kompetisi. Kalau kompetisi itu buat yang CC di atas 200 lah pokoknya mah. Nih. Ini detail kenal potnya Ini bahannya apa sih kalau dibilang deh. Pokoknya, pokoknya, pokoknya ini ini warna asli birunya tuh warna asli bahannya bukan dicat atau di anodize atau apa, ini warna asli bahannya. Jadi kalau pudar kayaknya enggak. Ini karbon, kalau ini karbon asli untuk end ini untuk bagian pipa depannya stainless. Ini ada logo kalanya di sini. Kelihatan enggak? Jadi untuk karakter suaranya itu kalau dibilang ya tadi mirip mirip-mirip Norifumi 11 12. Dia ngebas terus padat. Pokoknya berisilah karakter suaranya. Dan baru kali ini maki knalpot 1 jutaan yang apa ya? Karakter suaranya itu enggak cempreng atau gimana? Biasanya tuh cuma ya ngebas di bawah doang kalau kenapa kenalpot satu kenal jutaan tuh pasti ngebas di bawah pas di IGBR tuh langsung cempreng, kayak nggak ada isi kenalpot suaranya baru kali ini nemu terus untuk kualitas bahannya juga kalau dibilang pipanya lumayan tebel sih lumayan tebel kayak ya bukan harga satu juta, bukan buat kenalpot harga satu jutaan lah jadi kalau untuk yang tipe karbonik 1,7 n-cup karbon kalau yang non karbon mah 1,6. Eh 1,6 apa 1,5 gitu. Ini ada buat KLX, CRF, VR juga. Coba kita cek sound lagi siapa tahu kalian penasaran kan. Timing drum band Oke, okay. udah beres review sekarang kita pulang. Tapi sebelum pulang bisa marahnya, pilih-pilih dikit. Bentar dulu di bawah. Kita putar di sini. Terus kita biar nggak kaku aja soalnya ada lama nggak wili-wili ah sebentar lagi di bawah. Baru kali ini Wili pakai WR. Kemarin-kemarin kan pakai yang gas-gas. Baru kali ini pakai WR. Baru juga nyoba-nyoba. Baru juga adaptasi. Ah. Ketagihan terakhir terakhir Sumpah ini mah terakhir Lewat atas lewat bawah Oke okay, jadi udah beres udah beres review sekarang kita pulang Oke okay, jadi mungkin ditunggu video-video selanjutnya see you next video wake up